Kukupu lepas semua Yang ku inginkan Tak akan Pulang Maafkan Jika Aku Sini Menang di dirimu ah amangie ambang aku Tidak ada di buku mas? Pas ayo, ayo, mas kalian ini buat, ayo kita buku Ayo kita cek kait mau sih mas Ini bagus Surawi Ayo kita cek kait mau sih mas Yo, apa yang ini? Kelembora? Kelembora mas Tak konyok, kelembora Kelembora mas Kelembora? PNS dan biro pak. kalau dan emosi. Oh, kepang aja, beres sih. Yuk. Jangan sembung tenggelam dalam lautan, kalah. Me <tuk> <tuk> <tuk> Aliran Kupeng, aliran pop Popeng, oh ahui, oh mau Yora, yoi, aku tak nah, akhiri daripada tambahan yang orang aku, oh, aku ini, Huk, si. <tuh> kamu, aku, aku bukti, berangkat, kamu, eh, Aku cantik harmoni aku tapi, aku tapi, mati mundeng aku ayo ora iki ayo ayo Malam Ramadan tir, Ramadan tir, harja bian yo Kecil, amin. Pak Cil, pak Cil. Pahalan A -a amin. Kecil, amin. Kecil kecil til sing tuku pahalane amin amin amin on sing alhamdulillah he mas ah tiba. pantesan, pantesan koyok, koyok terus yang udah ni yakin mas, hah? enggak, lagi, buat, Enyah <tuk> buangnya, Benar lu enggak ngomong. ya rofor Yo yo yo Biar Bisa cinta ya Berangkat, berangkat, berangkat. Bayu lah, apa? Oke, Kita.